semoga mau hari aja sih ada sini ya sekali pecah doang padahal perkaliannya lumayan ya 14 tambah lagi us langsung angkat aduh nggak mau kasihlah us cuan i dapat sekitar dua lagi turun terus terus dua imam malas sedikit bubuk Dapat perkalian, eh perkalian dapat skater ya guys ya alias gratisan nih di bed 1200 langsung lagi guys kan. Semoga isinya sebagus yang ada gue yang gue pikirin nih guys, jangan sampai jong. Tolong jangan sampai jong, ditambah lagi, aduh nggak mau, dikasih turun uus nah kasih lagi us angkat, agak mau juga jancok ditambahin lagi dan lagi hmm. kasih turun us dapat lagi merahnya dikasih turunnya gelasnya bisa us gelasnya mantep banget dapat perkaliannya 3 ribu Saya 25 ribu gapapa sabar aja mas jadi 9 spin ya kan tetap tenang tetap semangat hmm kasih turun itu, aduh susah sekali, gak ada yang connect ini mah, bukan? I know, I know anyways, kalian apa kabarnya nih guys yang lagi di rumah? gue main sambil ngopi nih kalau bisa kalian juga bisa nonton hidup kopi, makan roti, nonton channel gue, ya kan? mantap. Em dan juga guys, kalau ada yang belum join di komunitas gue, najis, menapis Rp. 34.000 tapi gak papa, namanya juga gratisan ya kan? patah aja Iya buat kalian yang belum join di komunitas gue, kalau mau join nggak usah bingung-bingung ya di kolom komen udah gue taro linknya, udah dipinset jadi tinggal diklik aja. Kalau mau ajak teman-teman yang lain juga boleh karena di komunitas gue itu nggak ada syarat apapun, bisa langsung join aja nggak harus depo dulu, nggak harus ini nggak harus itu gampang, langsung join juga diterima guys. Hmm, kasih turun ya birunya connect bisa yuk us kita coba aja nih apa gunain naikin dulu biar ya coba ya if we never try and we never know kuningnya turun waduh kagamang so dikasih lagi yuk hijaunya hijaunya hmm Tambah lagi birunya turun biru kuning kena dikasih lagi uh langsung kasih ungunya waduh saldo sih awet ya guys ya saldonya awet banget ini di lima ribuan hmm. tambah lagi kuning biru kasih lagi hijau sama kuningnya. Yuk sayu dapat perkaliannya tujuh empat puluh ribu ya guys ya kita coba aja ini guys kan uh terputar tanpa auto ya aduh seidap anjing skater 3 jadi di tuang gua kirain dapat empat ini dia ya, ternyata ya dikasih beneran skater empat aja gratisan sama si us langsung dapat kali dua ditambah lagi us kasih lagi turun kuning ini gak mau dikalinya dua ya guys ya, 3100 tenang masih awal film turun lagi us ya ampun tulip ya lewat jurus saja eh. kasih turun itu gelasnya bisa dikasih turun gelasnya usna, cakep langsung dapat kuning, wah oh, nggak mau guys dapat karyanya tuh dia ya. masih tersisa nah ini kita lihat lagi nih apakah akar ada tambahan? agen belu Usang us angkat tangannya langsung us percaya sekali angkat percaya sekali angkat jangan males bubruk di sekali lima belas ada pecahannya lu. Aduh, sus, bener-bener ya, di kalinya sembilan, sembilan, dapat lagi kalian 5, ya bener-bener kayak -bener sekali doang. 3040-an ya, masih ada tiga skin tersisa, lewat satu, dua lewat lagi, terakhir, implikasi juga. Jadi dapatnya 74.000 aja, dua kali dapat gratisan dua-duanya, nggak maksimal ya guys. Saldo sekarang sih emang udah naik ya di 100.000-an gitu lumayan. Kita putar aja nih di Bet 4.800 ya. Aduh, pasrah banget dapat gratisan. Sayang banget isinya enggak bagus, Cuk, Cuk. Hmm. Kasih turun itu mah kotanya Kagak mau juga. Cecep, cecep. Kita coba gaskan masih di 4.800 by the way guys jangan lupa ya link komunitas adanya di kolom komen tinggal di klik aja langsung bisa join hmm. kasih turun ih mana ih dapat dikasih ya guys akhirnya gratisan di B 4800 ini adalah gratisan terakhir gue harapan gue nih kalau ini cuan langsung gue wd aja karena guys tadi nggak ada yang cuan gratisannya jong semua Ayo langsung hmm. Tambah lagi Kaliannya nambah lagi us Wah, gembel Gendel Ayo dong bisa. Langsung dikasih Kunin, hmm. turunin Us, langsung turun itu biru Ya, gak mau cok. Wuh, dapat nih kuning bisa kasih Kasih paham kuning Langsung angkat Nah dapat yuk kuning biru dulu Kuning sama birunya connect Cakep banget alatnya Gugus ditambah lagi connect lagi Iya Jam pas kurang kurangnya sedikit banget ya Sedih, sedih, sedih, sedih Gak dikasih ditambah lagi Us nah dapat perkalian 6 merahnya connect Nggak mau tapi nggak apa-apa Kita aja terus Hmm kasih turun ya ampun nggak turun itu kekin kin. Udah ada 261.000 sih guys sebenarnya udah lumayan ini 300-an apa gua WDin aja ya. Daripada gua lanjutin dia makin beku gitu kan. Kasih lagi turun. Ya gendel sekali. Hmm. Masih bisa connect itu hijaunya Dapat lagi tos eh Kak. Iya bener tos Ungu boleh sama jam pasir, ya. Please, please, ada kalian Us ada kalian Us, us. 23000 langsung dapat, guys. Ternyata dikasih juga sensasional di sini, ya, guys. Ya, 395.000 Sebagus itu, sebagus itu. Ternyata langsung dikasih, mantap sekali, mantap. Langsung ditambah lagi, ya kan? 210.000 udah fix langsung, gue WD aja, ya, guys, ya. Mengobati yang tadi gue lompat mulu ya kan Jadi buat kalian inget ya guys Bahwa tontonan ini buat hiburan aja Gak perlu ditiru, gak perlu ikutan main Kalau, kalau bisa sih bantu aja Like dan subscribe-nya, thank you